Free music Jer. Ah, ah bro. Aduh dilema cow, cow. Dilema cow. Oh brigadopele saya wah misinya tinggal sekali lagi ya teman-teman misi saya di sini tinggal sekali lagi biar ngedapetin hadiah unggulan hadiah unggulan dari almar Bumpi sekali lagi oke okay, main satu token nih lawannya over 84 Bapak kedua di menit ke-75 di menit ke-75 lama oke okay. oh oh oh Whoa, oh, oh. JR ini bro kalau pemain-pemain dari apa namanya team of the year gitu dijual gitu di bursa transfer kira-kira laku nggak? soalnya saya dapat pemain itu kebanyakan itu sama mirip Oke... Okay. Lawannya Italia... Oh! Oh! Close! Close! Oke okay, menang! 3-1 ya bro? Wow. Waktunya kita... ...klaim hadiah! Oh! Pakar! Kamu menang! Hasil 21 Juni 1970 Poin pilihan. Oke. Okay. Lanjut. Oh. Oh, bro. Dilema bro, anjir. Dilema bro. Pilih yang mana bro kira-kira, bro? Ini bikin dilema nih. Di situ ada ada Cham, CF, ST. Bro. Bro, dilema bro. Pele Overallnya 108 Bro Aduh Kira-kira ini Saya mau ngambil siapa ini Bro Mau ngambil siapa ini bro <laughs> Ayo bro Oh Oh Obrigado Pele Hadiah unggulan Kayaknya saya mau ngambil ST deh, striker Tapi saya udah kebanyakan striker Aduh Dilema cowok, cowok. Dilema cowok. Striker. Striker pilih. Ambil deh. Saya mengambil pilih striker. Ketuk-ketuk okay. oh. masjid Pilih 250 juta men gede banget ini Oh Mengulang ya teman-teman biasa Pilih Oh uh. <mengulang> Senengnya saya bro Seneng bro Dapat pilih seneng bro Oke okay. Senangnya akhirnya saya dapat pilih tinggal Messi ini yang belum Messi sama Ronaldo saya belum, belum Tapi punya saya kebanyakan striker ya teman-teman. Strikernya saya punya banyak. Untuk lini tengahnya jarang. Saya lini tengah kebanyakan menggunakan striker. Tapi kemarin udah saya, saya ganti-gantiin. Oke lanjutkan. Oke. Okay. Oh. Ini nggak berarti kalau udah habis udah nggak bisa main lagi ya? Kalau udah habis udah nggak bisa main lagi. Oh, klaim-klaim ini deh, ini deh, klaim-klaim ini. Aduh. Oke. Okay. Klaim-klaim misi harian Totti. Team of the. Oke, okay, dapat 5 lumayan, lumayan lah kalau dapat 5, bro. Oke, okay, nilainya masih belum ini masih 135 juta belum nambah oke coba kita lihat pemain oke itu wow, udah dapet nih sebelahnya Kane ya teman-teman Ken Kane atau Ken striker tuh udah saya strikernya tuh Petri ada tiga uh 135 juta100 belum nambah dia nanti kalau saya login lagi login lagi mungkin dia langsung nambah Oke pemainnya cuma 53 saya yang kecil-kecil udah saya keren, udah saya jual-jualin ini tuh Pedri punya tiga saya Bro banyakkan Bro bayangan Pedri <guluh> maunya dikurang